di sini awas sering pesan balah yaguron aku mulhayat dunia balah yaguron aku bila hil kamu jangan tertipu dengan dunia makanya saya itu orang yang paling fanatik jadi aku harus bun jangan ngiseng sih aku harus sujud salam di makhluk nikmati karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting